hati dan pikiran kita, kita dengarin firman Tuhan hari ini yuk. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali Kapuji hari ini dapat bertemu dalam ibadah online dengan adik-adik kelas TK. Ada Joseph, Dipa, Sophia, Helen, Elena, Elkana, Ben Hop ya, dan masih banyak lagi. Kak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Adik-adik tadi kita sudah bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu Kak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala... Tiga tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena sudah membangunkan kami pagi hari tadi. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik kita sudah berdoa sebentar lagi akan ada kakak yang membacakan firman Tuhan dari Ezra 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5 dengan perikop Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Beginilah firman Tuhan.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 ini berat loh adik-adik aslinya. Terus ada gambar paku. Nah paku ini ujungnya tajam. Nah adik-adik tidak boleh ya kalau bermain dengan paku. Kalau kena tangan nanti sakit terus nangis. Terus ada apa ya adik-adik? Oh ini ada pasir. Nah pasir ini halus adik-adik. Kalau kena mata bisa perih, nanti sakit. Adik-adik apabila ingin main dengan pasir... Harus diawasi oleh mama atau papa ya. Terakhir adik-adik kakak punya gambar apa ini ya? Ayo ada yang pernah lihat? Ini ada gambar cangkul. Wah cangkul untuk apa kak? Cangkul itu untuk mencangkul tanah. Itu semua apa kak? Itu adalah alat dan juga bahan yang digunakan untuk membangun sebuah rumah, gereja, ataupun sekolah. Hari ini kakak mau bercerita tentang bangsa Israel yang pulang kembali ke Yerusalem setelah dihukum oleh Tuhan. Kenapa ya adik-adik bangsa Israel dihukum? Karena mereka tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Mereka tidak ikuti perintah Tuhan sehingga Tuhan hukum. Tapi mereka minta ampun sama Tuhan dan Tuhan akhirnya mengampuni mereka. Dan Tuhan mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem melalui Raja Kores. Adik-adik Raja Kores itu adalah raja yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan mau pakai, kadang-kadang kita juga seperti itu. Bisa saja kita ditolong atau Tuhan memakai orang yang belum tentu kenal sama Tuhan untuk menolong kita. Nah adik-adik setelah bangsa Israel pulang ke Yerusalem. Mereka diperbolehkan oleh Raja Kores untuk membangun bait Allah. Iya membangun gereja kalau zaman sekarang adik-adik. Lihat ini gerejanya sudah rusak adik-adik. Sudah tidak ada atapnya. Ya kasihan ya. Nah Raja Kores memperbolehkan bangsa Israel untuk... Membangun kembali bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Supaya dapat berdiri lagi dan bisa digunakan untuk beribadah lagi. Tapi mereka bingung adik-adik. Aduh bahannya dari mana ya? Alatnya juga dari mana ini kita mau buat? Terus yang mau buat siapa? Nah pada saat itulah Tuhan mengirimkan Nabi Ezra untuk membantu dan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Gimanakah cara Nabi Ezra bantu? Nah, Nabi Ezra menyampaikan kepada para bangsa Israel. Hai bangsa-bangsa Israel, apabila kalian mau membangun kembali Bait Allah ini, kalian harus setia saling menolong dan juga sabar. Nah, akhirnya bangsa Israel mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Ezra sehingga mereka dapat kembali membangun bait Allah tersebut adik-adik. Nah, kita sebagai anak Tuhan kira-kira mau ikut bangun gak adik-adik? Kakak kan masih kecil, nggak bisa bawa batu-batu yang berat itu. Bukan itu maksudnya membangun adik-adik. Nah, Adik-adik kita juga bisa loh membangun Tapi bukan berarti membangun bangunan gereja Kita bisa membangun gereja dengan cara kita sendiri sebagai anak-anak adik-adik Gimana kak caranya? Oke, salah satu caranya adalah kita sekarang lagi ada apa ya adik-adik? Ada virus kak? Betul sekali Nah supaya kita tidak sampai terkena virus tersebut Kita harus melakukan apa adik-adik? 3M, betul 3M itu memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Tapi Kak Buji mau kasih tambahan nih, 3M dan 2I. 2I nya apa Kak? 2I nya menjaga iman dan juga menjaga imun. Gimana caranya Kak? Nah untuk caranya menjaga iman, adik-adik bisa dengan seperti sekarang. Tetap beribadah minggu walaupun secara online ya adik-adik. Dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa pada saat adik-adik mau makan, mau bobok atau bangun bobok. Nah adik-adik harus tetap berdoa sama Tuhan. Nah contoh satunya adalah yang lainnya. Jangan lupa adik-adik harus dengar-dengaran sama orang tua. Oke adik-adik? Kakak kalau jaga imun gimana? Nah jaga imun itu adalah menjaga kesehatan kita supaya penyakitnya enggak gampang masuk. Adik-adik bisa dengan makan sayur, buah atau minum susu. Ayo siapa nih yang masih suka enggak mau makan buah, sayur atau malas minum susu kalau mama sama papa sudah sediakan? boleh ya, karena itu adalah cara kita untuk menjaga imun kita supaya sehat dan terjauh dari virus ya adik-adik ya. Nah itu adalah beberapa hal sebagai anak Tuhan yang dapat kita lakukan untuk membangun adik-adik. Adik-adik sebentar lagi akan ada kadayu yang menyampaikan aktivitas jangan lupa untuk dikerjakan aktivitasnya seru loh adik-adik dan juga jangan lupa untuk difoto dan dipost di grup WhatsApp Pelkat PA Shalom demikian firman Tuhan hari ini adik-adik Amin Halo adik-adik kembali lagi bersama Kadayu hari ini kakak mau bawain aktivitas untuk anak TK ya hari ini kita mau bikin hiasan dinding nah apa aja sih yang kita butuhkan pertama ada origami terus ada gunting terus ada double tip nah pertama kita buat segitiga dari origami adik-adik digunting terus nanti jadinya kayak gini deh Terus sama tadi kan ada origami yang kecil. Kita pakai origami yang kecil ini buat bagian bangunan gerejanya yang bawah. Terus kita buat gambar salib. Adik-adik gambar terus nanti digunting kan gambarnya kayak gini. Nanti digunting jadinya kayak gini. Setelah itu semuanya ditempel jadi satu. Nah. Kalau adik-adik punya pita di rumah, bisa juga ditempel di situ. Nanti jadinya bakal kayak gini. Nah, adik-adik udah selesai? Kalau udah, jangan lupa dikirim ke WhatsApp Pak PA Shalom Depok. Nah, biar kakak-kakaknya tahu nih kalau adik-adik kerjain tugasnya. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Gimana nih adik-adik firman tuannya? Bisa dimengerti kan?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 Nantinya kritik dan saran akan diterapkan di IAMPA selanjutnya. Perpa yang terakhir, Kakak mau ngingetin nih sama adik-adik dan juga Mama Papa. Kalau minggu depan kita akan tetap beribadah bersama lagi di HMPA online Salam Depok jam 7 pagi tetap di channel YouTube GPB Salam Depok ya. Wah, Kakak-kakak sudah sampai nih di pingujung ibadah. Berarti udah mau berpisah lagi nih sama Adik Adik. Tidak apa-apa ya, semoga firman Tuhan dan pujian yang sudah kita nyanyikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Nah, nah karena kita udah ada di pengujung ibadah kita nih kak, kita mau angkat satu pujian lagi nih kak. Tapi sebelum itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi, kita mau menyanyi lagu yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Adik tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah juga memberikan persembahan. Sebentar lagi kita mau menutup ibadah ini. Tidak usah sedih kita dapat kembali bertemu minggu depan di jam yang sama ya adik-adik ya. Sebelum menutup ibadah ini Kapuci mau ajak adik-adik untuk berdoa. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala. Tiga tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firmanmu hari ini. Mampukan kami sebagai anakmu untuk ikut membangun. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik, selamat hari minggu.